Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan membahas lima zodiak yang bertemu pasangan dan memiliki rezeki melimpah di bulan Oktober tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya.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 Ace Open. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius akan bertemu pasangan dan memiliki rezeki melimpah di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan Ace Open merupakan permulaan, awal mula dan disinilah dikategorikan seorang Aquarius ingin memulai hubungan asmara yang baru bersama seorang pasangan yang dimana disini tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan di dalam kategori hubungan asmara serta di sini seorang Aquarius akan mendapatkan sebuah rezeki yang sangat melimpah yang dimana di sini dalam kategori kerjaan serta finansial yang mendongak kehidupan lebih bagus lagi dan untuk kartu support energi ini adalah dates of pentacle. secara umumnya page pentacle itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Aquarius akan berpengkup pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius yang dimana di sini tujuan adalah untuk mendapatkan keturunan yang dimana juga di disini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan rezeki melimpah di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, The hangman Secara umumnya The Hanged itu diartikan pasal tetap yakin, yakin karena kuat. Dan jika kartu The kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang pasal tetap yakin. Yakin karena kuat ia mampu menjalani, ia mampu mendapatkan pasangan dan melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan keturunan yang di sini juga bersumber untuk kebahagiaan Aquarius di dalam kategori hubungan asmara dan di sini juga digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan terus gemulipang dimana di sini berkat dukungan doa seorang anak yang merupakan anak Aquarius sendiri dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Ten Open Pentacles ataupun 10 koin. Untuk jadi yang kedua, kita mempunyai seseorang yang merasa Scorpio, yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio akan bertemu pasangan dan memiliki, meski melipat di bulan Oktober tahun 2021, di sini digambarkan seorang Scorpio akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan tujuan hati di bulan Oktober tahun 2021, di dimana di sini tujuannya untuk meletakkan kaki ke jenjang yang lebih serius untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dalam kategori hubungan asmara dan disini juga digambarkan seorang Scorpio akan melakukan sebuah usaha yang dimana sini setiap usaha yang dilakukan oleh seorang Scorpio di bulan Oktober tahun 2021 akan berbuang manis yang mampu mendongkrak finansial keuangan lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah King of option secara umum, king of option itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya yang sudah dewasa seseorang yang lebih tua dari Scorpio sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio akan bertemu pasangan di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini seorang Scorpio ingin melakukan kekejadian yang lebih serius untuk mendapatkan kategori hubungan asmara yang dimana di sini King of Sword merupakan orang tua Scorpio ataupun orang tua pasangan Scorpio yang selalu mendukung, mendoakan seorang Scorpio bersama pasangan untuk mendapatkan kebahagiaan di bulan Oktober tahun 2021 serta di sini berkat dukungan dari orang-orang sekitar berkat dukungan dari Doa seorang orang tua Scorpio usaha Scorpio di bulan Oktober akan berbuah manis dan berdampak positif kepada keuangan kehidupan Scorpio sendiri. Dan jika dan gaman, kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang pas, namun ia yakin ia kuat, ia mampu, ia yakin mendapatkan kebahagiaan di bulan Oktober tahun 2021 dengan dukungan dari orang tua sendiri, dengan orang dukungan dari orang tua pasangan yang dimana sini akan bertemu pasangan dan memiliki rezeki melimpah di bulan Oktober tahun 2021 serta disini usaha apapun yang dilakukan oleh seorang Scorpio akan mampu mendokar keuangannya lebih bagus lagi dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Ace of Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang zodiak sakitarius yang dimana digambarkan seorang sakitarius akan bertemu pasangan dan mendapatkan restri melimpa di bulan Oktober tahun 2021 di sini digambarkan seorang sekretaris akan memulai menata menit kembali hubungan asmaranya di bulan Oktober dan berusaha untuk mendapatkan pasangan di bulan Oktober yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan dan di sini juga digambarkan seorang sekretaris akan menerima satu tawaran pekerjaan yang dimana di sini mempermudah keuangan kehidupan serta finansial lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah. Queen Opsod. Secara umumnya Queen Opsod itu diberikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Sagittarius serta seseorang yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Sagittarius akan berusaha untuk mendapatkan dan bertemu pasangan di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana pasangan tersebut disimbolkan dengan Queen Opsod. Yang sudah lama menanti seorang Sagittarius sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan, hubungan asmara nah, di sini juga tidak tertutup kemungkinan Queen of Swords merupakan pasangan yang selalu mendoakan seorang Sagittarius untuk mendapatkan sebuah kategori pekerjaan yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kartu dan kita gabungkan dengan Juliet yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang Sagittarius merupakan sosok seseorang yang yakin pasrah, namun ia yakin ia mampu mendapatkan pasangan dan mendapatkan harus kemudian di bulan Oktober tahun 2021 dengan menata kembali ke hubungan asmaranya dengan ini, kembali hubungan asmaranya lebih bagus lagi yang dimana di disini pin opsol merupakan seorang pasangannya yang selalu mendukung serta menndokan semua kita untuk mendapatkan kategori rezeki yang sangat bagus serta mendapatkan karir pekerjaan yang lebih bagus lagi tentu zo yang keempat adalah nine Open tabel ataupun 9 coin untuk zodiak keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra, yang di mana di sini digambarkan seorang Libra akan bertemu pasangan dan mendapatkan rezeki melimpah di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan sosok seorang Libra akan mendapatkan keuangan yang meningkat, peningkatan keuangan, peningkatan kehidupan di bulan Oktober tahun 2021, serta di sini digambarkan seorang Libra akan mendapatkan pasangan, serta bertemu pasangan. Meletakkan kaki jenjang yang lebih serius yang dimana sini akan tercipta kebahagiaan hubungan asmara di bulan Oktober tahun 2021 dan disini tidak tertutup kemungkinan apapun usaha yang dilakukan oleh seorang lima akan berbuah manis dan mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi dan untuk aku support energinya adalah page of cap secara umumnya page of cap itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan Sosok seorang libra akan bertemu pasangan di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana di sini seorang libra bertujuan untuk melakarkan kaki ke jenjang yang lebih serius, yang dimana seni tujuannya untuk mendapatkan seorang keturunan, yang menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang libra di bulan Oktober tahun 2021. Serta di sini salah satu rezeki yang dapatkan oleh seorang libra di bulan Oktober adalah dengan kehadiran seorang anak, kehadiran keturunan, yang membuat hubungan aspadanya lebih bagus lagi. Dan di sini apa pun usaha yang dilakukan oleh seorang libra akan mampu mendaur keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan jika kartu sudah kita gabungkan dengan zodiak keempat di sini menggambarkan sosok seorang libra merupakan sosok seseorang yang pasrah, namun ia yakin ia mampu menjalani hubungan yang lebih bagus, akan bertemu pasangan, mendapatkan karir, pekerjaan, kehidupan yang lebih bagus lagi. Yang lima di sini terjadi di bulan Oktober tahun 2021 Dan di sini salah satu rezeki yang didapatkan oleh seorang Libra adalah dengan keadilan seorang anak Yang membuat hubungan asmara lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2021 Serta di sini usaha apapun akan mampu mendongkrak keuangan finansial Libra lebih bagus lagi Dan untuk kartu sedik yang kelima adalah Five of Swords ataupun lima pedang untuk Zodiac yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana sini digambarkan seorang Gemini akan bertemu pasangan dan mendapatkan rezeki melimpah di bulan Oktober tahun 2021 Di disini digambarkan seorang Gemini mampu melihat situasi dan kondisi untuk mendapatkan pasangan untuk mendapatkan sebuah peluang untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang mampu mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini juga digambarkan seorang domini akan mendapatkan seseorang di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana di sini menjadi pelengkap hubungan asmaranya dan untuk kartu hubungan energinya adalah Knight of Cup. Secara umumnya, Knight of Cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah tiap tahun, seseorang yang sudah matang pikirannya, serta seseorang yang berada di sekitar domini sendiri, dan di sini menggambarkan. Sesung seorang Gemini akan bertemu pasangan di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana sini pasangan tersebut datang dari orang-orang sekitar ataupun orang di sekitarnya yang disimpulkan dengan naik of cup. Dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya orang-orang di sekitar akan mendukung memotivasi seorang Gemini untuk mendapatkan karir kehidupan yang lebih bagus lagi yang dimana sini dikarenakan seorang Gemini juga mampu melihat sebuah peluang usaha untuk meningkatkan keuangan serta finansialnya dan jika kartu dan kita gabungkan dengan sudut yang kelima di sini menggambarkan sosok seorang gemini merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin ia mampu ia kuat untuk mendapatkan hubungan asmara nah, di bulan Oktober tahun 2021 untuk mendapatkan pasangan di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini pasangan tersebut berasal dari orang-orang sekitar yang disimpulkan dengan naik angkat serta di sini, nekofa merupakan orang-orang sekitar yang selalu mendukung, mendoakan seorang Gemini untuk melihat satu peluang usaha yang mampu meningkatkan keuangan finansial di bulan Oktober tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang bertemu pasangan dan mendapatkan 55 di bulan Oktober tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Aquarius, yang kedua zodiak Scorpio, yang ketiga Sagittarius, yang keempat zodiak Libra, dan yang kelima adalah zodiak Gemini.